Oke okay, semoga beruntung Dan kita lanjut saja ke videonya Let's go Yang adalah kelanjutan dari episode 1, 2, 3, 4, dan juga 5 Bagi kalian semua yang belum menonton episode tersebut Kalian wajib untuk menonton episode 1, 2, 3, 4, dan juga 5 Agar apa? Agar tahu gitu ceritanya seperti apa Dan bagi kalian semua yang udah menonton episode 1, 2, 3, 4, dan dan lima, kalian langsung saja ke dalam episode keenamnya, nggak usah kebanyakan basa-basi atau berbincang-bincang segar. Kita lanjut aja ke dalam episode keenamnya. Let's go. Waduh, waduh, waduh, ini udah jam berapa sih? Wih. Udah jam 6, waduh aku harus buru-buru nih ke si Kelly nih Katanya dia ingin mengambil bunga legendaris Anjay legendaris, padahal gak legendaris legendaris amat ya kan Yang penting bunga lah Yaudah aku langsung saja ke dalam untuk membicarakan tentang bunga kepada si Kelly Yaudah aku langsung saja masuk ke dalam, let's go ini tuh pasti itu pasti pokoknya setiap aku masuk ke dalam pagi hari pasti dia belum bangun harus saja dibangunin terus eh gimana ini orangnya Kenapa nggak bisa bangun sendiri gitu kan udah gede ya kan Aduh aduh parah-parah pasti ini dia parah. pokoknya lah ngomong apa sih udah aku langsung saja bangunin dia usah kebanyakan masalah sih tobe benjang binjang segar ya kan anjay ngomong way dah udah langsung bangunin aja let's go woi bangun woi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 udah jenam nah emang kemarin itu kamu mau ngomong apa kemarin itu aku Oh iya aku mau ngomong mau ngambil bunga nah ya kita langsung saja mengambil bunganya ke atas eh sebelum kita ngambil bunga kita makan dulu ya kan biar sehat Oh oke okay. kamu yang masak nih ya iyalah aku yang masak emang kamu bisa masak loh tentu tidak ah tentu tidak udah aku masak dulu ya Oke okay, siap Aduh, aduh, tuh kan ngelamain kan Ah, gimana sih makannya, kan bangun tuh harus pagi-pagi gitu Udah, aku langsung saja nunggu di sini Aduh, aduh, enak aja ya tidur ya Orang lagi masak, dia lagi tidur ya Ah, parah, parah Ini orang capek ya kan Dia enak-enaknya tidur Udah, aku langsung bangunin aja Woi bangun Roy, woi bangun Roy, bangun woi, tidur mulu woi, bangun, tak tak tak dong, duh duh, apa sih ini? Ya, ada apa, ada apa bangun buru ini makan? Oh, udah jadi? Ya iya udah jadi lah. Waduh, sorry ya, ketiduran. alah sore sore ngomong aja kamu, enak santai santai. loh nggak gitu? udah buru makan cepet. Oke, aku bakal makan ya. Makanannya beuh the best ini mah. Mantap ya kan? cepat dulu yang masak kayak kan Kelly gitu. yui mantap. Udah, buru cepet cepat Oke, okay. aku bakal makan. <tuk> ah, mantap pokoknya mah makanannya be the best. Oh, yoi, di mana enak kan? Enak 100% gitulah. Wih mantap mantap. Udah kita langsung saja ke gunungnya, oke? Okay? Eh bentar dulu, sebelum ke gunung kamu harus olahraga dulu gitu. loh emang kenapa olahraga? Biar sehat ya kan. Ingat kemarin kata dokter apa? Harus olahraga kan? Iya iya. Udah kita langsung olahraga ke depan, oke? Okay? Oke okay lah siaplah. Oke okay, oke, okay. kamu ayo ikut olahraga. Eh enggak dong, kamu aja yang olahraga. Ciklo para parah-parah enggak enggak ya udah ayo sana olahraga oke oke kamu enggak nih enggak enggak oke oke hitungin hitungin. Oke pertama jongkok berdiri jongkok berdiri ya Oke siap satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan, sembilan sepuluh loh kok sampai 10 sih iyalah biar sehat oh, okeylah, Oke lah Oke sekarang gerakan yang kedua yaitu loncat berdiri loncat berdiri Oke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aduh capek-capek-capek eh satu gerakan lagi aduh orang udah capek ya kan udah ayo kita mulai ya satu eh asal ngitung aja gerakannya apa Oh iya lupa Gerakannya itu jongkok, tengkurap, jongkok, tengkurap. Oke, okay? oke, okay, oke, okay, okay, siap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, okay. udah, udah, udah. Aduh, capek ya gini doang ya. Iya, yang penting sehat ya kan. Yaudah, kita langsung saja ke sana. Oh. Kita berdua nih sananya Mau ikut atau enggak? Aduh, bingung nih. Ikut apa enggak ya? Menurut kamu, ikut atau enggak ya? Menurut aku sih, ikut biar tahu gitu. Oh ya, udah deh, kita langsung gaskan ke sana. Oke, okay? oke, okay, berangkat. Oh ya, kita nih naik mobil atau jalan kaki? Jalan kaki orang dekat ke situ. Oh oke, okay, oke, okay, oke, okay. berangkat. Aduh, aduh, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Eh, ada apa? Tunggu, tunggu. Kita nih udah nyampe mana sih? Kita nih udah nyampe kaki gunung gitu Bentar lagi nyampe Ah yang bener? Bener itu tuh di depan tuh Oh lo berangkat ya bentar lagi ya Iya bentar lagi Kamu nih gak sabaran banget? Bukan gak sabar ini tuh pekel-pekel gitu Capek udah sabar sabar Bentar lagi oke? Okay? Oke okay, oke okay. berangkat Nah ini dia gunungnya Wah, ini nih gunungnya nih Yuk deket kan? Deket? Sedangkan si ya, udah aku naik dulu ya. Eh, aku gak boleh ikut nih. Gak boleh nanti kamu jatuh. Oh, seperti itu ya udah. Sana kamu duluan? Eh, duluan kan emang sendiri. Oh ya juga ya. Udah sana, oke okay, berangkat. Capek juga ya, naik gunung begini ya. Aduh, ini dia daun yang aku bakal petik, dan ini sebagai obat untuk si Kelly agar dia positif. Ah, ah, ah, ah, udah, aku harus ngambil dengan jurus seperti ini. <tuh> Hei akhirnya, keambil juga ini bunga. Oke, kita langsung saja ke bawah ya kan, untuk diminumkan ke si Kelly. Mudah-mudahan dia bakal positif. Udah, aku langsung saja turun ke bawah. Aduh terjal gini ya turunnya ya. Hehe, apa-apa. Ini adalah perjuangan. Udah, aku langsung saja ke bawah. Let's go. ini bunganya. Wih, mantap, mantap. Ya udah sekarang aku minum ya. Eh, bentar dulu, sebelum minum seperti biasa ya kan? Ah, seperti biasa ngapain? Udah seperti biasa, tidur. Oh, gitu. Oke, oke. Inilah tradisi ya kan? yoi ya udah buru sekarang. Oke, nih udah tidur nih. Oke, udah siap belum? Udah. Oke, ku bakal itu dalam hitungan ketiga, oke? Oke, siap, Bos. 1, 2, 3. Udah siap belum? Udah. Pr Oke, okay, udah, udah, udah, udah tiga jam ini. Ah, tiga jam? Widi, cepet banget ya. Yoi dong. Yaudah, kita langsung saja pulang ke rumah. Loh, nggak minum sekarang? Eh, di sini kan nggak ada peralatannya. Peralatannya apa tuh? Minum, terus gelas, terus wah pokoknya segala macam lah. Ah? minum Oh ini harus pakai air minum ya iya harus dikocok-kocok itu pakai air minum ya kali nggak pakai air minum Oh seperti itu udah sekarang kita pulang yuk ayo berangkat Aduh akhirnya nyampe rumah juga Iya ya kan setelah perjalanan jauh pendaki gunung ya kan peh akib eh pendaki gunung Aku doang yang mendaki gunung, Kamu mah cuman bengeng aja di bawah Loh sama aja ya kan? Ya beda ya kan Tenaganya lebih kuat laki Dan lebih capek laki Cewek mah bengong doang Capek Eh papa dong Udah kita langsung saja masuk Kita ngecek-ngecek obat ya kan? Bukan obat Ini tuh bunga Loh sama aja obat Ya deh ya deh Udah kita langsung aja masuk oke? Okay? Oke bos berangkat